try to a wear me you got me mabru haba kabar semuanya emm um, cuman cuman lalala open bang gue boleh main bang kalau open mic boleh bang kalau nggak kok gitu sih lu bang? Gue lalala. gak Gua, nggak apa-apa. Jatah lu mau mencerminkan lu bang? Bener sih lu. Aji, pamer. <tuk> <tuk> <Anjir>, pamer. <tuk> pamer. bang. Gua nggak pamer bang. Kita mau main atau enggak nih bang? Oh ya main, ntar dulu Main bang Duh, aku, aku, aku, aku lagi dandan bang, bentar bang Bentar, bentar, bentar. Gua, Oh iya Gua, gua seolah-olah bingung nih Apa like. pakai ini aja nih, biar samaan kita bang Iya yeah, iya yeah, Jangan bingung ya, ya, Jangan bingung, <laughs> <beras laughs> ya, ya. jangan Ampun, Alah, Ampun, Alah pinky winkki Lala, Lala, Lala, Lala Belasan, belasan, tegak Ampun Ya udah, ini dia ya. Nice, nice. Yuk, gas ya. Bang, kita udah main enggak? Sebentar, sebentar, Bang, sebentar, Bang, sebentar, Bang. Sebentar, Bang. Gua bingung pakai karakter apa sebentar. Sebentar. sebentar. sebentar, sebentar. Okay, kalau ada kalau ada yang Firaun lah Kalau ada Firaun lah Oh, jam-jam digital ini. Loh. Itu namanya apa yang Firaun? Firaun apa, Bang? Lupa gua, Bang. Aduh. Ya. Nah, Phantom, Phantom. <laughs> Phantom, iya, Phantom. Apa Phantom? Ya. Ini maksudnya aja enggak <laughs> enggak <bang>, yang <laughs> ghost legend bang ghost legend, legend. semua aja bang gak samain bang enggak aja bang udah udah udah udah yuk main-main bang ya ya ya main <laughs> <laughs> ya di show off gini mah bro Mantap juga ya karakter roja ya the best <laughs> ya let's go uh wah kenapa ikut gua apa ikut gua mah padahal oca kan enggak jago jago amat gitu main battle royale nya ya kenapa ngikut ikut oca bang bang bang jangan ikut Tepang gua bang bang jangan ikut gua bang gua ga ngerti cara turunnya bang anjay lu jam lidar bang oh yaudah deh jam lidar lu bang bang kayak gini bener kan ya benar. ah terima Tidak kasih bang akrobat-akrobat juga di udara ini akrobat Tampu sendiri <laughs> Bukan gue, bang. Oh, biasa lah. Entar pusing, lu bang. Mual di udara nanti. Kok parasut gue jelek? Eh, hey, abang mau nanti abang butuh antimo, loh, bang. Kok udah beli belum. antimo belum? Kenapa antimo tuh? Kok jadi antimo? Kenapa, Kenapa? termabok? Oh, biar sama mabok. Benar sih, ya. tapi orang dewasa kalau mabok tuh gak perlu antimo sih. Biasanya, bang. Anjay, orang tua <tuh>. lu, bang. Wah, enggak sih? Gue masih muda, bang. Gak gue gak minum, bang. Nah, <tuh>. aduh gue minum air putih doang. Oh Allah the Almighty. Allahu Allah. Iya. Yeah. Ya putih tapi beralkohol lebih kan? Enggak lah, mana ada air putih beralkohol. Terus apa lah? Enggak enak lah kalau air putih beralkohol, rasa apaan bang? <laughs> Terus mabuknya pakai apa? Pakai bagot? Enggak lah, gue nggak mau mabok abangnya kali ya mabok. Allah, the Almighty. Allah, Allah Eh, EM2 enak agak di sini? Ya. Ah, lu eh. merendah untuk meninggi banget. Sih kocak banget, gua nanya beneran. Ya. Enak, Bang. Dinakin kalau nggak enak, Bang. Ah, iya sih bener Tuh, Lu kagak liat terang apa? Biar gua, Bang. Masih rookie. Petaran apa rookie gitu. Kamu nanya lah gimana nih? Aku kasih tahu ya. Eh, Bang, sekarang penting, Senjata yang enak apa nih di BR, Bang? Gua penasaran banget soalnya. kiki 9 Kiki Nine Bang. Jangan bohong lu. kiki 9 di MP kagak enak ya, kiki 9 Eh, eh beda BR sama MP beda, Bang. Iya sih, era main MP beda. Tapi beneran sama sama Bison, yang lagi di-buff Bison. Waduh ada orang lagi di sini ya? ya bang lu mendingan bareng ah, sama gua kurang. Ini orang ini Kaget gua Cabut cabut cabut cabut sama Farm farm farm banyak orang Kayaknya banyak orang sini bang Iya ya, Lagi otw bang apa iya. Kapar abang Sorry bang gua panikan orangnya Ada hmm. orang ya Ada nembakin gak? Itu nembakin siapa? Itu lagi itu kak? Abang gak usah ikut ikutan bang Mbak mbak susen <laughs> Di depan lo Bangan ayo bang Gue gue ikut ikutan disini bang. bang Bang bang kerja bang Ayo bang kesan kerja bang Eh eh eh nah, inilah... eh eh eh Cabut cabut cabut cabut <laughs> Sakit banget coy Duh sabar ya BID Acai Goblo Udah habis belum sih? Udah habis belum? Udah, udah, blom, udah, blom, udah, belum belum belum. Bang sentuh dua aku bang Iya kan? iya iya santai santai gue sentuh bang gue sentuh Kalem kalem Kita harus solid ya bang ya Udah udah, udah. Tuh, oh, pada, itu, bang. Itu, itu, itu, Sini sini sini sini, bang sini sini Sinian sinian sini, bang sini sini Yang ini bang lama bang Ayo bang Oh iya iya udah yuk itu, itu tadi itu tadi kotak temen loh itu gua di duit. Eh maaf Bang ya Allah. Sorry sorry. Entar ntar kembalikan ya. Oh iya iya kalem kalem. Eh CBR 4 sama <coughs> Mac enak mana Bang? CBR enak. <coughs> Kalau lu Majun sama Mac Bang? Majun Majun kuy, Kalau lu rasa Mac Ten, bareng mau gak? Kalau menengah ke di Berapa orang itu? Berapa orang? Di digubuk sebelah, digubuk sebelah. Oh iya lihat. <coughs> Ah, dia dia ninja. Oh, ninja, ninja, ninja, ninja, ninja, ninja, anjay, bang, bang, bang, itu bang, ada orang, bang, di, di, ini nih, apa sih nama ini? Yang kayak di Belanda, bang, apa nih, bang, kincir angin, windmill, windmill, windmill, aduh, gua, nah. aduh, abang ini dah, Gitu kan, kayak di Belanda, bang, bang ini, kalau di api -api atas timah, bang, apaan nih? sabar, sabar, sabar bareng gua, biar, biar, biar gesit larinya, bang, lagi di buff loh, ini, bang, wow hancur 2 segerian belakang masih rame co oh, siap, aduh siap, bang siap, siap. Kena, kena trap kita bang santai santai bang inci, ini atas masih ada kagak sih? ini masih ada camper camper hati hati biarin dah nah nah turun dia dah, ngeras dia turun mana dia? di bawah di bawah oh, ya, di bawah paling bang paling atas dia enggak enggak enggak ada paling atas turun paling atas, atas. dia oh. mati dia bang Ya bocah camper, bocah camper. Enin bang, enin bang. Ya ya. Ayo, ya, ayo ayo ayo bang. Kita gas ke. Nice oh, bang. Dia baru hidup ini, dia ayo, baru hidup Dia di mana ya sih? Ada ninja ya. Paling atas tuh turun lagi. Ini di bawah ya bang. Aduh bang. Ya mati gue, hidupin gue ya bang. Gantian loh bang, hidupin gue. Makasih Bang udah di-scan, Bang. Harus tak ya. Eh, Kasih udah di-scan, Bang. dulu tadi biar biar nggak di-scan sama Masat. Sabar nih eh. sabar. Oh iya. gak sabaran gue Bang. Orangnya. Maaf. Heeh. Hmm. Oh, iya. Eh, k jangan di-loot. Wah, lu loot, lootingan gua lu. Wah. Ini nih. wah, bawa di bawah lu Punya lu di bawah. oh iya. No. Okay. Yeah. Oh, siap. <laughs> Nih nih nih, punya Lord. Jangan sabaran, Nggak, Abang oh. geran ge lagi tuh gimana Bang nih? Kita jauh banget lagi Bang, gimana dong? Mana nah, itu? Eh, itu dia Mending tangan. lu jauh, Mending jauh-jauh deh Bang, pusing Bang sumpah. Kita harus solid ya Bang ya. Iya, yeah, harus solid. Eh bang, Bisa, bang, Bang, ini Green Holiday Gift Box gunanya buat apa? Orang oh, beli beli beli, beli, beli. Beli. orang, -orang beli, tuh, orang tuh, orang tuh, orang ada orang ini Untuk dapetin karakter tuh, bang tuh, orang tuh, orang tuh, orang tuh, orang tuh, orang tuh, orang tuh, orang tuh, orang tuh, orang tuh, orang tuh, orang jangan jauh-jauh Masih jauh-jauh Bismillah. Cepet Itu bang itu tuh. Apa lagi komodo? Oh Belakangnya, masuk masuk. Aduh. Aduh, aduh, bang, bang, bang, bang, darah Ya gue kenok dari safe outside zone bang. Oleh. bang gua nggak mau tahu sih harus diambil ya. sini bang. bang tolongin ini bang. Oh, <laughs> bang gua tolongin gue bang. iya ya eh bang. bang lu mau winner atau mau gua nolong lu gue beli winner aja bang. eh mendingan tolong gua ntar win beneran dah. yang ini nih. yang di sini bisa air. ini bang. oke bisa deh bang. gue her yang deket er nggak bisa ya ya ntar ada orang itu ada eh pek doktek gua aja Bang itu. bisa nggak Bang eh <laughs> do doktek masih tuh. bisa gak sih Bang nggak bisa ya zona ini nggak bisa Bang Oh nggak bisa ya ya udahlah ya ikhlasin aja semoga menang dah Bang berapa orang sih eh, jelas bang maaf, bang <laughs> Bang, kalau menang dapat CP, bang. Katanya, bang, uh, Dapat oh, cepi lah ya. tuh. Kayaknya, bang, eh, segopang. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Kita iya, Seperti apa, bro? ya udah bang GG ah nggak jadi kasih CP dah Bang ada CP Bang ah lu gimana Bang nggak jadi gua kasih bang, CP 5.5.000 CP bang. <laughs> ini ya lumayan sih gue naik elite 5 oh, udah pro nih gue bang oh ya gimana bang gimana kenapa bang Kapan-kapan main lagi, kalau mau add add pertemanan, oke? Okay? Kita mabar lagi santai, oke? Okay? <tuk> ada teman, ada teman tigo bang. Sekitar tigo bang. Sakit gua bang. Yaudah. Gua ya udah, gue add ya. Sekitar gua Gue udah. <tuk> Sedih sekali bang, gue nggak bisa nih kayak gini nih bang, gue mau menangis Iyi, lagi gua, bang. Iya gue. udah, udah gue add dulu. Kita mabar kapan-kapan. Tehki ya, dia udah lama dong nunggu, sabar ya. Tidak ada yang lama udah mana bang Judi Masan ketua klen ya ketua klen cara ngisi abangnya gimana nah undang undang undang bang sebenarnya gue masih ada nih bang ngebak nih gue tahu bang gue tahu bang lu diem lu diem at pertemanan gue ada besok main lu lu para lu semua lu f confirm confirm Enggak bang nggak kul nggak ada reload ntar dia basic lulu udah gula bang bang oki kan iya bang oke okay, bang oki kita yeah. isul atau black black boleh boleh boleh yang mana nih isul atau blackout out yaudah ya ada semuanya See you next!